perempuan oh, hey. <tik> yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Cuy bagaimana kabar kurang semua saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy Mohon maaf cuy saya menggunakan ini karena rambut saya basah gitu cuy ya Gak tau saya di mana <laughs> Ya walaupun eh, saya nampak kayak budak-budak tanpa salah cuy ya Sekali-sekali lah cuy ya Oke okay. dan kita langsung ke topiknya cuy Kita akan mereaksi lagi drama spontan yang terbaru Ya walaupun jujur aja cuy... Bisa dibilang saya terlambat cuy... Saya telat untuk mereaksi ini cuy... Dikarenakan ada hal yang lebih penting... Yang harus saya kerjakan gitu ya... Saya mendapatkan notifikasinya ini... Dua hari yang lalu kalau nggak salah cuy... Dua hari? Tiga hari? Dua hari cuy ya... Dan sekarang dia ada di trending satu... Youtube Malaysia cuy... Pastinya cuy ya... Siapa sih yang gak kenal Syami Asli di Malaysia cuy ya... Dan kali ini judul... Uh, drama Spontan yang ke-29 itu adalah... Orang minyak oke, okay. orang minyak berbicara tentang judulnya ini, cuy. Kayaknya ini judulnya itu persis dengan judul film Piramli tapi saya nggak tahu alur ceritanya sama. Tak, korang bisa jelaskan di bawah cuy ya. Ini yang buat saya itu sangat-sangat penasaran. Oke, okay, daripada kita berlama-lama, jump, kita tengok videonya. Oke, videonya udah siap, cuy. Dan seperti biasa, kita hitung mundur lagi, cuy. Tiga, dua, satu, oke. Ini ada masalah, udah. Lagi, ini gue bakal kebutuhan, udah tau, Ini dari musiknya, kok uh, nampak seram ya. semua ada, gak banyak, musik panas cici Allah, hmm, ada anak pun, ini, itu cakep mulu ya. Wah oh, ini anaknya cuyan duduk di kamar saja katanya. <tipan> Oke okay, sponsor seperti biasa cuyan sponsor. Oke. Okay. Wah. Oh. Ini kok musiknya horor sih, ini drama spontan atau? Kayak film horor <chai>? sih. <laughs> Six kali. Oh, <laughs> kok bisa ada kucing di situ, <laughs> <laughs> perlu, bantel. itu ada kucing di situ Ush, dia? dia lu Gawe, <tellan> hot, Asli spontan banget ini, atau ini sih, spontan banget dia. Marah-marah. Aw ah, minyak? Lagi mana orang ah, minyak ni? Ini... Itan? Pendek? Hmm? Pende. Bulu ada bulu? Bulu tak ada Tak ada bulu... Orang ah, minyak tak bulu... <laughs> you nak pakai teke orang... aw minyak tak ada? You ha, nak buka kan? Haa nak buka kan? Kita dah tak khabar dah Kita tahu dah Aw minyak ni Dia nak tahu tak, nak tahu bilis ni Dia sebagai kamu kotor ni Yo, kena okay nak kawan? Faham ga lah, kawana? Gak ya, gini, ini dia cuy Orang minyak gitu Uh, orang Malaysia cakap itu orang ini seperti apa, sih ya? Orang bisa komentar, bantu saya untuk uh, mengetahui ini juga, sih ya? Kau tuh, kau tuh, ha? Cari, mau mau tunjuk, alaikuala lagi-lakuan yuk. Cari, cari kekuatan ini lah. Tapok, tengok tapok dia, di mana dia? Halang kemana? Guanya ada tapok dia, nak tanya itu. Aku kena tapok bekas itu. Saya niat tahu apa ini? Eh udun, kaca anak aku juga. Alaikuala, agak <laughs> Oke, okay. wes banyak banget nih, banyak banget pelakon di sini C. Ada sih. Ada masalah di rumah aku, Bedul? mak? Kamu kenal kamu, ada mak nih? Pelaku Oke. Okay. Ceritanya di sini dia panggil orang kampung Cik. Pergi cari yang <laughs> yang dimaksud orang minyak ya orang minyak bisa <laughs> <laughs> mau cuci piring deh. Mau basuh pinggang tapi enggak ada ayuh, ini, cing enggak ada. Mau naik Jauh. banget, Jo. Jauh. mana? Oi, moi moi Awon Negru. Orang Cek tak cek. lalu. Si. kena begitu lalu. lalu. Hey, Aku takut, Aku takut, <laughs> ini gimana sih orang minyak ini maksudnya okay, dia ganggu perempuan kata laki-laki. Terima kasih Gini lah Is dia bikin sesuatu ini. oh dia datang lagi nih cie nah, perempuan uh oh, bis gue nggak nyadar, gue nggak nyadar, nyadar cuy. ternyata itu betul. kok gue gak Nyadar oke Oke. Uputut. Mulih de di butik. Padai ke Musang. Aduh. Ah. Aminyo. Oh, aminyo. Mulih de Masa ke mano? Padai pamah. Horok pamah. Pas di Muka <laughs> buka, buka bedul <bener> gila banget itu. <laughs> itu poninya di sini sih. Kepala bortok. Oh, bortok itu. No! Aku oh, nak no. tahu yang ada bortok okay. kamu. Okay. Aku ni yang jadar minyak mula. Kepuah dah jadar minyak. Aku itu bawa. Aku nak tahu bortok kamu baru. Pahamu kocok setiap kapur eh. Aku tak gawa. Tenggolus setiap kapur. Kapur. tu Kapur. tu Kapur. Aku itu bawa dah. Aku tak tahu yang ada nak Pahamu kocok. Mungkin saluk. Eh? Insyaallah. Allah Lagi Oke oke. Drama Syamizasle tumben ya ada plot twistnya aja ya. Oke oke. Oh. Oh. selesai? Oke, oke, oke, oke. Oke, cuy, itulah tadi drama spontan 29 yang judulnya adalah uh, orang minyak, cuy. Saya tahu di sini sampai saya tengok video atau drama Shami Asli ini Atau drama spontan yang 29 ini itu Saya belum paham gitu Apa arti uh, judulnya ini cuy Orang minyak ini cuy ya Tapi saya lihat atau Saya membaca dialognya tadi itu Saya karenakan Orang minyak gitu kayak hantu gitu ya Kayak apa, mambang gitu ya Atau bisa juga dibilang kayak ilmu hitam gitu ya. Apa sih kalau di Indonesia bilang itu kok kayak kolor hijau gitu ya. Pokoknya uh, manusia yang uh, bisa berubah-ubah atau bisa menghilang gitu ya. Saya saya, saya masih kurang paham cuy ya. Kurang bisa komentar di bawah bantu saya juga cuy ya. Biasa juga paham ya. Apa maksud dari uh, orang minyak itu cuy ya. Tapi yang menarik dari drama Spontan 29 itu adalah... Uh, ada plot twistnya cuy ya Layaknya film-film layar kaca gitu cuy ya Ada plot twistnya ternyata yang uh, biang kerok dari uh, Apa namanya ini Orang minyak ini ternyata yang satu Yang botak tadi cuy ya Yang hitam juga Walaupun gak dipakein <laughs> makeup hitam Tapi hitam Jadi awal mulanya dari situ Dia yang mengajarkan uh, Yo Agar menjadi orang minyak gitu ya dan oke okay, sekali lagi saya ingin mendengar tanggapan korang dengan drama yang satu ini cuy Tanggapan korang dengan drama spontan yang 29 ini Best kata best Intinya intinya saya nggak mau terlewatkan drama spontan cuy Karena jujur aja cuy Drama spontan lah yang uh, cukup membantu saya Untuk mendapatkan subscriber-subscriber Terutama di daerah Kelantan pastinya cuy